Bekerja oh, sama untuk bisa bagaimana caranya kita terbias interaksi digital jangan sembarangan transmisi informasi. Bisa Pak geli Bisa. Kalo yang sekilas membaca kita tahu ya nama Prabowo identitas siapa. kalau tidak ada jurnal ataupun data yang diapilkan jangan sampai tercipta perbedaan diantara. Ya kan biasanya kalau ada yang tiba-tiba mengirimkan link, contoh link undangan. Atau apa, jangan, eh, jangan mengapa ya. Apalagi kalau misalkan belakangnya itu format tadi. Wajib Kepo. Ya, apa yang kalian temukan itu kalian. Dua periksa sumbernya, kalian menyebarkan. Berarti maksudnya fitnah. Ya kalau fitnah, bisa. Boleh nanti teman-teman bergabung ke Grup Kiat Cikarta di Whatsapp, ya nanti bisa di nomor yang sudah tercantum kalau, bisa, kalau jadi penggiat bersama ngomong ya. cek literasi digital kalo, kalo, kalo, bersama iku, terima kasih semuanya